Oke okay, bosku, balik ke lagi nih ya bosku ya Bersama gue Mister D sini sini ya, pada hari ini kita main lagi ya kan cuy Di sweetbon aja pada hari ini Dengan memodakan 94.000 Langsung kita gaskan di lima puluh Turbo ya kan si Mudah-mudahan aja kita pada hari ini bermain di sweetbon aja Bisa ya kan cuy Dikasih JP yang lumayan mantap jiwa Dan seperti biasa buat kalian yang baru join Yang baru nonton yuk Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa tahu info seputar Eh <tuh> <tuh> <tuh> loncat aja gitu ya Ya buat kalian yang baru join yang baru nonton ya, Jangan lupa di tombol like share Comment dan subscribe nya dulu Bagi yang belum kalau sudah Terima kasih banyak dan juga Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa tahu Info seputaran update dari channel kita Ya kamu sekian Oke okay oke tadi ini udah tinggal lima ribu ya kancah udah terbuang empat puluh ribu yang mudah-mudahan aja kita main hari ini ya kan Sweat One aja bisa lah ya kan jadi Dikasih jp oke di sini semua ya konek filipin juga konek sabunnya konek pisang masuk waduh gak masuk satu sekitar lagi oh enggak ya tiga sekitar doang gitu ya bosku oke di sini semua sama sabunnya oke hangur juga konek cuma anggur doang Pisangnya masuk, mantap oke. Pisangnya doang, anjir! Uang kita masih stabil, 40-50 gitu ya, kamu Moskwa enggak apa-apa, enggak apa Kita coba next lagi di sini. Oke, hanggulnya connect ya. Persik sama juga konek sabun ya, masuk. Pisang juga masuk, terus ya. Itu aja masih balik, mau balik di 90-50 aja gitu ya, kamu wah! Aduh, aduh, oke disini pisangnya juga masuk Kayaknya versi kurang satu anjir Oke, gak apa-apa, kita next lagi Oke, di sini anggur sama hongkonya connect Bersiknya juga masuk Sabunnya connect, mantap jiwa Terus pisangnya apel Oke, jilip yang masuk Kayaknya apelnya sayang sekali, kurang satu <coughs> Oke, di sini pisang connect Anggur connect, bersik connect Apa aja? Waduh tiga mulai oke kita coba naik bed enam ribu kita gaskan dua puluh kue 20 kuik, ya, cuy dua puluh di sini ya bosnya pola kita yang kedua hari ini cuy oke di sini pisang ya konek ya dua skater yang udah turun ya ini yang empat seketer jauh banget gitu ya maksud oke di sini semua ah uh -uh, naik nice. apakah masuk oh, oke okay. masuk skater kita pada hari ini ya bosnya di bed enam ribu bisa aykan jasur buat nanya ori dikasih jp modal kita sembilan puluh lima ribu cuy mm -mm, di sini mau sepil lagi oke di sini persik kayak connect ya cuma persiknya doang gak ada kali kali terus tujuh sepil lagi di sini oke semua koyak connect ya pisang juga connect anggur dua lagi oke dikasih nanti jeli ping juga boleh aduh nggak masuk ya tapi lima ribu dikali lima belas puluh dua ribu lima masa lagi yuk bisa sweet bu nanya dikasih JP. Ah, uh, uh, di sini semongko terus ya semongkonya doang anjir. Itu kurang satu, padahal persiknya apa pisangnya cukup. Kalau enggak masuk persik itu oke okay, di sini pisangnya connect. Terus persik angkurnya konek connect, persik nama semongko. Ah, waduh enggak cuy, sebelas ribu dikali dua belas. empat puluh satu dikasih noise ya sweet, tiga ratus tiga puluh tiga ribu Heeh, di sini masih ada dua sepuluh lagi oke okay, last pin. Oke, okay, lumayan aja. Profit ya, aja tiga ribu. Kita habisin dulu Ini spinnya 14 lagi ya kan. 14 spin lagi Ya buat kalian yang masih nonton ya kan. Langsung aja dibantu Like share, komen, dan subscribe Ya bosku ya bos, Bagaimana nih Kalau sudah terima kasih banyak atas supportnya ya bosku ya Dan juga jangan lupa Dinyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa tahu Info seputaran Sampai dari channel kita ya kan, bos, dan, bakalan, Ya bosku ya Dan buat kalian yang ingin main Ya kan juga Tempat kita guys pada hari ini Agak suka aja ya bosku ya bos, Silahkan aja depo lah pasti ya bosku. Tapi kalau kalian depo Ya harap menggunakan uang lebih ya bosku ya Jangan gunakan uang kebutuhan sehari-hari. Oke di sini jeli connect, terus pisangnya juga connect. mantep anggur ya connect semongko. Oke, enggak ada yang connect. Empat spell lagi ya kamu set. Empat spell lagi. Oke, dua spell lagi. Pas Oke, di sini semongko ya connect ya. Semongko lagi ya kita coba gas bayar tambah bahasa kasih ribu Bisa aja ya. Sweet bro nanjay dikasih CP dan sampai yang enggak yang pertama. Oke, kali 14 yang lewat ya. Oke di sini anggur connect, ya anggur doang anjir. Oke, versi connect bisa juga connect anggur juga boleh. Oke, anggur dikasih kalian 6 ya, Bosku. 3400 di enam 6 20.000. ribu eh, 6 lagi di City connect persiknya konek juga sama so, ya, koyo kone kanggur. Oke, okay, saboleh kurang 1 anjir 4600 11. Oke, okay, di kasihnya 51.000. Masih ada 5 spin lagi. Oke, okay, di sini semua so, pemain gua bisa main konek kanggur ya juga pada yang meter kelitik. Wah, seru banget ya konek. Kurang 1 2007. Oke. Okay tiga ribu di sini pisang ya konek sahabun ya konek mantap jiwa semuanya juga konek anggur, waduh kurang saat, tapi lumayan enam ribu enam ratus kali empat belas sembilan puluh dua ribu dikasih mega mega lodonya ya bosku ya mantap jiwa oke okay, jelipin anggur mantap delapan ribu ya cie ya. delapan ribu dikali dua belas sembilan puluh tujuh ribu dikasih mega lodon lagi tiga ratus ribu ya bosku ya. dua sampai lagi yuk. Dua sepir lagi dikasih jepil aspin, di berisi hanggurnya konek. Semu juga konek sabun masuk mantep, pisangnya juga masuk apel. dua lagi. oke nggak masuk waduh, jepil kurang satu ya, cek enam tiga ratus, 152 ribu dikasih sensasional Mantep juacu ya. kita cuci tahu ya, bosku dan kita sudah dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi besok.